Imbas dari video viral Triswaka dan Zidane yang memparodikan gaya bernyanyi Andika Mahisakangan Band Video-video tentang Zidane yang sudah berlalu pun kembali terangkat di media sosial dan membuat warganet geleng-geleng kepala Warganet hampir tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Zidan di dalam video tersebut seperti yang kita semua ketahui Jika Zidane bisa terkenal Dikarenakan Netizen <tuk> di Pool Maka tidak heran imbas dari video tersebut Warganet melakukan unsubscribe dan unfollow besar-besaran Terhadap akun Zinidin Zidane tersebut Menurut kabar Subscriber Zidane di akun YouTube-nya tersebut Dulu mencapai 4 juta subscriber Yang kini tinggal 1 juta subscriber lebih dan setelah dicek kemarin malam, subscriber YouTube Jinidinji dan masih menempati angka 1.400.000 subscriber. Dan sore ini kembali dicek, ternyata subscriber Jinidinji dan sudah turun sekitar 10.000 orang dan totalnya kini 1.390.000 subscriber. <tuh> nonton live orang ngejajal orang udah udah udah rebahan lagi nonton live orang beli beli orang di lain lagi padahal mereka masih rebahan kamu rebahan itu beli beli orang lagi live kita di sini cari uang kamu masih rebahan dapat uang enggak bukan orang tua iya yang sudah kita semua ketahui jika Lojine Jidan kemarin sudah melakukan klarifikasi dan meminta maaf dan diposting di Instagram pribadinya tersebut namun rupanya warganet tidak semudah itu memaafkan Lojine Jidan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 Bukan nonton live orang, ngejajah orang, udah, udah, udah rebahan lagi nonton live orang, beli buli orang di live lagi, padahal mereka masih rebahan. Kamu rebahan di situ beli buli orang lagi live? Kita di sini cari uang, kamu masih rebahan. Dapat uang enggak, bukan orang tua iya. <tuh>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 berawal dari sebuah video yang diunggah di akun channel YouTube Suaka Family pada tanggal 22 Desember 2021 lalu. Triswaka bersama Zinirin Zidan menyanyikan lagu selingkuh dari Kangen Band. Dan tak disangka video tersebut justru menuai hujatan netizen. Triswaka dan Zenirin Zidan dinilai berlebihan memparodikan gayaan di kabar buat Zidane dan juga Triswaka, aku menghormati kalian sebagai musisi, aku juga menyukai karya kalian, tapi tolong lain kali kalau emang mau parodiin seseorang, itu yang niat gitu loh, yang profesional yang totalitas Contohnya kayak Gilang Dedga sama Rina Nose. Sorry ya, aku ngebandingin kalian sama mereka berdua karena mereka berdua itu profesional gitu kalau mau impersonate seseorang. Mereka benar-benar mendalami karakternya Dan juga niruin sepersis mungkin, tapi nggak ada unsur menghina Kalaupun emang mereka ketawa ya karena emang mereka ketawa aja gitu sama kelakuan mereka, tapi kalian tuh beda aja gitu rasanya kayak ya kayak kalian tuh kayak ngejek gitu ya. Sorry ya, bukannya bukannya aku ikut-ikutan juga sama yang lain, tapi beneran rasanya kayak gemes aja gitu sama kalian berdua. Ini asal tahu ya, penggemarnya Kangen ben itu banyak tahu. Kayak aku nih, aku udah 30 tahun tapi aku udah suka sama mereka dari aku ya SMP gitu dari sebelum mereka punya label dari mulai mereka masih ada di radio-radio uh, juga CD-CD uh, bajakan gitu karena aku udah nge sama mereka jadi kalau mau mau niruin tuh biasa aja gitu contohnya kayak uh, saat kita melangkah dan dani sayap cinta yang patah kayaknya keren kau setia, udah gitu aja tiruin aja gitu babak tampan kalau nyanyi kayak apa sih? tuh berpakai apa gitu-gitu nggak usah, jadi kesannya kayak menghina gitu. Sorry tuh saya. Ya.